informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ya pastinya informasi ini adalah informasi yang terbaru nih yang Mimin sajikan khusus untuk sahabat semua informasi yang pertama diawali dengan kedekatannya Ayu dan juga Boy William yang semakin hari semakin lengket dimana di sini diwarnai dengan Ayu yang membuka dan juga memposting Barunya bersama dengan Boy William. Datang di sana, Boy dan juga Ayu sangat dekat dan pastinya mereka berdua memang sudah bersahabat sejak lama. Dan ternyata Boy William perubahannya hingga detik ini ada sangkut pautnya loh dengan Ayu Ting Dan juga mimik wajah Boy William yang akhir-akhir ini ada di salah satu stasiun televisi yang memang dipandu oleh Boy William dan sekarang Boy William menjadi lebih asyik nih ya baik wajah, penampilan, dan juga gayanya ternyata pemirsa ada yang memomentari nih Siapa lagi kalau bukan Ayu Tingting? Wah ternyata detail banget ya Seorang Ayu Tingting memberikan Informasi dan juga memberikan Klarifikasi serta memberikan Perhatian untuk Boy William Dari segi wajah, rambut Dan juga penampilannya Ternyata Ayu Tingting sangat detail Ya Perubahan yang sangat signifikan juga dirasakan oleh penonton di salah satu tayangan yang ada Boy Williamnya, terutama dari cara dan juga wajahnya yang semakin hari semakin ceria. Ternyata di balik itu semua ada peran ayu tingting pemeransa. Kita doakan semoga persahabatan mereka semakin langgeng dan pastinya tidak terpisahkan hingga. Sampai kapanpun, informasi selanjutnya juga di sini ada dari Boy William. Pemirsa, nama dengan Torik Halilintar. Wah, ada apa nih ya? Dua pemuda yang sedang curhat nih di warteg dan lili liliut pengen jadi pelayan wartegnya kalau yang makannya kayak gini mah ya ganteng-ganteng dan juga sukses-sukses nih ya ada di warteg yang pemirsa pengen makan di warteg kalau ada cowok-cowok gini nih hitam putih jangan ampe lolos uh, hitam putih nih yang mereka ya sudah membicarakan sesuatu nih sepertinya ada di warteg bang toh uh, ada torik dan juga boy william sudah membicarakan apa nih ya pastinya seru banget yang penasaran, insya Allah, mimin akan memberikan informasi selanjutnya nih untuk sahabat semua di rumah Bagi sahabat semua jangan lupa ya terus tonton nih channel ini Yang pastinya mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terhangat tentunya Soal Ayu dan juga gede katanya dengan boy bingan. Informasi selanjutnya juga di sini ada tiktokan terbaru nih Dari Ayu dan juga Krisna Fahreji yang luar biasa keren banget nih pemirsa dengan outfit yang sangat luar biasa Ayu Ting hari ini, Tiktokan bareng lagi di bersama dengan Krishna Farezi. Wah wah, bagi sahabat semua udah nunggu kan, tiktok terbaru dari air dan juga Krishna Farezi yang pastinya bikin gemes banget nih, pom, ya pemirsa. rasa. Agian, sahabat semua inilah beberapa informasi mengenai Ayu Ting dan juga kegiatannya hari ini bersama dengan para sahabat. Dan pastinya, sajikan juga nih story dari Boy William hari ini, khusus untuk sahabat semua di rumah inilah outfit Ayu Tingting hari ini di Broadus TV sebagai gambaran hibur dan juga menginspirasi sahabat sobat di rumah. Oke sahabat Mimin Airia, ya. jangan lupa terus tonton channel ini dengan cara like komen serta subscribe. -nya. tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi Terhangat tentunya seputar IoT. Oh ya, pemirsa, Mimin ucapkan selamat ulang tahun untuk lapor poin kedua. Tahun semoga semakin sukses dan semoga semakin banyak mendengarkan ya. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Mimin Airin, ini pemirsa, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.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 Umroh lagi Bisa so, kalau ini ya Alamu Hamad Ya Nabi Iqis ya, umroh lagi. Nanti pas liburan ya, ketemu sama ayah ya, bunda, bunda biarin kerja. Salam. lulu anak siapa ini habis bangun tidur nyucuk ibu nyucuk nyucuk nyucuk ah senyumnya mana senyumnya mana sayang Senyum. huh? senyumnya alisnya biar kereng nanti udah besar kayak kakak ikis ya tebel Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, senyumnya mana? duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, mana duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh,